Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ahmad 81 Nah Di video kali ini saya akan Mereview tanaman saya Apa kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Ini adalah tanaman saya yang terdahulu yang kita tanam Berdampingan dengan tomat ya Sekarang tomatnya sudah habis Sekarang kita tinggal fokus Ngurus cabe rawit ini Semoga saja kedepannya Lebih bagus lagi Karena kita lagi intensif ya perawatan terutama untuk daun daunnya agak kurang lebat ya kalau nanti kita satu atau dua hari lagi kita lakukan pengocoran agar daun-daun itu tumbuh lima lagi kalau daunnya banyak Insyaallah buahnya banyak juga karena hanya batang doang hmm. kalau batang doang emang nggak ada buahnya untuk itu kita tetap kita fokuskan untuk minggu depan oke terima kasih yang sudah bergabung dengan channel yang penuh dengan inspiratif yang suka channel ini silahkan diklik klik ditonton sampai habis ya jangan di skip karena saya enggak pernah nyekip video kalian <laughs> Oke okay, stop stay tune di channel Ahmad 481 jangan bosan-bosan lihat saya walaupun pakai masker tetap ganteng kok. <laughs> ah inilah penampakan Sampai hijau. Ini saya cabe rawit, cabe rawit hijau yang dulu saya tanam, sekarang sudah berbuah. Terlihat segar tanam ya. tadi kita, kita, kita siram. Ini yang dulu kita tanam berdampingan dengan ini tidak normal karena tomatnya terlalu tinggi pohonnya jadi tertutup kurang optimal Insya Allah nanti kita akan lakukan perbaikan kemarin sudah kita semprot silika pengocoran pommi organik untuk meminimalis optimalan buah juga untuk batang yang normal ya juga lebih jempol ya Sofi aw, tapi saya minta Ahmad Sofi aw, terima kasih. Sofi aw, terima kasih. Sofi aw, terima kasih. Sofi kita sharing-sharing Sofi aw, terima kasih. Sofi teman, -teman. Masukan -masukan arau kenceng gimana, Tomatnya udah hilang, sudah selesai tomatnya. Saya tinggal perbaikan untuk tanaman cabenya. Insyaallah besok besok kita akan melakukan pengocoran NPK. yang sudah bergabung dan menemukan channel ini, kita akan berusaha menyuguhkan sajian-sajian terbaik versi Ahmad. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.